Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita masih diberi kesehatan Kita masih diberi waktu Untuk bertemu di sini Di Youtube Tazkirah Visual Dan Alhamdulillah Malam ni kita nak dengar Tazkirah singkat Kuliah singkat Dari beliau Syekh Abu Zaki Yang bertajuk Akhir Zaman Kita hari ini Masa kini sudah sampai Di penghujung akhir zaman Mari siapkan Amal ibadah kita Mari perbanyak amal ibadah kita Jom kita simak Tazkirah singkat Dari Syekh Abu Zaki Jangan lupa berkongsi kebaikan Dengan cara share video ini Kepada kerabat Ataupun kepada teman anda sallu ala nabi Muhammad la Tuan ilaha tuan-tuan sekalian kita sekarang sudah sampai penghujung penghujung akhir zaman ya nabi kita sallallahu alaihi saja sudah kira nabi akhir zaman Turunnya Nabi Adam AS dari langit ke bumi itu sudah dikira sebagai era akhir zaman sudah bermula. Kenapa? Makhluk penghabisan yang akan menghuni muka bumi ini, spesies penghabisan, ialah anak Adam AS. Anak cucu Adamlah yang akan hidup memakmurkan muka bumi ini sampai akhirnya, sampai kiamat, ialah anak cucu Adam. Maka apabila sudah turun Nabi Adam AS, bermakna... Alam ini, bumi ini sudah sampai penghabisannya, last episodnya Maka satu nabi ke satu nabi, satu nabi ke satu nabi sampailah nabi kita saw. Salam itu sudah penghujungnya, itu sudah penghujungnya. Ha? Dan nabi kita pun sudah wafat daripada wafat nabi kita saw sampailah ke penghujungnya. Sekarang kita sudah di penghujung punya penghujung, penghujung. Dan daripada era nabi adam, malaikat saw saja sampai hari kiamat itu dah boleh dikreasi sikit saja waktu dunia. Berbanding kalau ikut ulama tarikh bahawasanya Nabi Adam sampai kita lebih kurang 10,000 tahun sahaja. 10,000 tahun sahaja. Sebelum itu, seberapa milion-milion years sudah ada. Bilion years sudah ada. Dinosaur sudah ada, apa semua. Jadi Nabi Adam tu sekiranya dah ujung. Nabi Muhammad ujung. Kita ni ujung punya ujung punya ujung. Jangan kita rasa masih lama lagi kiamat. Kalau lama kiamat sekalipun, ajal kita pun masih dah dekat dah. ah Tadahlah orang-orang zaman kifmen, zaman dinosaur. Mereka jauh daripada kiamat. Tapi masih hidup sampai sekarang ke? Mereka punya zaman jauh daripada kiamat. Ha, lagi berapa ribu-ribu tahun sebelum kiamat. Tapi mereka masih hidup sampai sekarang ke? Mati juga. Mati juga yang hidup akhir yang juga pada belum akhir zaman pun sudah mati juga bertemu bertemu dengan kiamat mereka sendiri, bertemu dengan akhir zaman mereka sendiri. Ini kan pula kita sekarang ini kita menghadapi kita di ambang dua satu ambang kiamat besar satu ambang kiamat kecil kita sendiri. Ya? Kita ambang kiamat kita sendiri dan apabila kita sebut tentang perkara akhir zaman, tuan-tuan sekalian memanglah sangat-sangat mengerikan perkaranya sangat-sangat mengerikan perkaranya kita akan lihat orang-orang akan zahat orang akan akan zalim sehingga Nabi menyebutkan nanti sepupu kau sendiri datang nak bunuh kau. Ya? Saudara-saudara kau sendiri sekampung datang nak bunuh kau Jiran kau sendiri datang nak bunuh kau sampai begitu Tapi Nabi mengatakan pada ketika itu Jadilah seperti yang terbaik antara dua anak Adam, Kabil dan Habil Bagaimana Kabil dan Habil, ada yang nak bunuhnya, abang lawan tak? Abang tak lawan ha, Kalau kita nak lawan boleh tak? Boleh Kerana mempertahankan diri Tetapi begitu kita angkat senjata saja, Kita dah sama-sama menggobarkan fitnah pada ketika itu jadi yang dibunuh lebih baik daripada jadi yang membunuh. Pilih nak jadi yang dibunuh ke nak jadi membunuh. Biarlah jadi yang dibunuh tu lebih baik dah relakan syahadat saja istiqfar kepada Allah Taala. Kita tengok akan berlaku zalim, orang Islam akan ditindas, akan ngebengungkan kita seperti Juadah mengerikan tau. Kalau kita tengok semuanya mengerikan. Kita akan jadi seperti Juadah yang lazat. Mereka akan koyok kita ramai-ramai macam makan nasi ambeng begitu kan nasi makan nasi dalam talam macam makan macam-macam macam apa macam makan macam serigala makan seekor haiwan gitu mereka akan terkam kita ramai-ramai akan terkam kita ramai-ramai tak cukup itu setiap dah, dah, daripada mereka berapa jenis itu setiap satu panggil geng-geng dia untuk terkam sama kita Allah agak-agak boleh telawan tak agak-agak kita boleh menang tak agak-agak boleh boleh survive ke tidak begitu Nabi mengatakan sahabat tanya kepada Rasulullah ya Rasulullah adakah ketika itu kita sedikit ya Rasulullah Nabi mengatakan banyak bahkan banyak tetapi seperti buih bah buih bah tu apa tau buih bah tu seperti yang dihanyutkan oleh bah baru lepas ni kita dapat tengok sendiri dengan mata kepala kita bah syahalam tu saya selama berapa hari pergi tengok Ah inilah namanya buih bah di tepi jalan banyak sekali itu yang dihanyutkan oleh bah apabila bah dihanyutkan itu semua dihanyutkan itu namanya buih bah yang hanyut bersama bah semua ada kita akhir zaman macam buih bah dalam apabila bah hanyutkan semua barang-barang semua tu maknanya yang terapung dengan, bukan buih laut tau yang yang terapung bersama dengan bah yang dibawa oleh bah kalau dibawa oleh bah tu apa ada? pintu ada tingkap ada kereta pun ada lembu pun ada haa? macam-macam ada tapi semua boleh pakai tak? pintu dah terkopak bumbung dah terlepas ha? lembu dah kembung Oi, semuanya ada tapi semuanya dah tak boleh pakai lagi semuanya dah terkopak dah tanggal dah rosak dah mati dah busuk semuanya begitulah kita akhir zaman ya akhir zaman umat Islam ramai jadi agak-agak kita ini binasa ke kita hancur ke boleh survive tak? boleh selamat tak? bukan boleh survive boleh selamat memang survive memang selamat memang kesudahan itu adalah kesudahan yang baik, kesudahan yang jaya kesudahan yang menang adalah bagi orang yang beriman Allah Ta'ala akan wariskan muka bumi ini untuk abang-abang yang beriman sahaja, bermakna pasti akan survive pasti akan selamat pasti akan terpelihara habis yang mereka kita tu kenapa pula boleh pula nya, apa, apa gunanya mereka kacau orang Islam mereka ganggu orang-orang mukmin kerana itu dah janji Allah Taala. Allah izin, Allah izin. Allah Maha Adil. Kita hamba Allah, mereka pun hamba Allah. Dan mereka dah Allah dah kasih izin sama mereka daripada atuk moyang mereka iblis yang pertama nak sesatkan kita, nak ganggu kita sampai sampai sampai akhir hari, hari kiamat. Allah telah izin dan Allah Taala tunaikan janjinya Allah Taala kepada mereka. Dan mereka hamba Allah, kita hamba Allah, mereka pun hamba Allah maka apa, apa, apa, kalau kita minta Allah beri kalau mereka minta pun Allah Ta'ala beri dan Allah Ta'ala jalankan dunia ini dengan sunatullah sistem Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala beri kita pakai Allah pun beri kita mereka pakai seperti garam rasanya masin kita rasa masin orang kafir makan masin tak? masin juga cili pedas itu sunatullah kita makan cili pedas tak? pedas mereka pedas tak? pedas Begitulah juga bom Kalau kita pakai boleh ledak Mereka pakai pun boleh ledak Jadi mereka pakai sistem Allah Ta'ala Allah izin kerana mereka sama-sama penghuni Muka bumi ini Allah izin mereka bikin bom Allah izin mereka bikin macam-macam Nanti kalau kita tengok zaman-zaman Dajjal dan kuncu ya Macam-macam Allah Ta'ala izin Dia ada segala perasaranan yang ada Atas muka bumi ini Di alam ini Allah izin mereka pakai Udara Allah Ta'ala izin mereka pakai Hujan Allah Ta'ala izin mereka kontrol Cuaca Allah Ta'ala izin mereka untuk ganggu Semuanya mereka Allah izin ha? Allah izin, Allah izin, Allah izin Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka hamba Allah Ta'ala Di samping itu Apa mereka nak Allah izin Apa mereka buat Allah izin tetapi di situ di samping Allah izin mereka Allah pun nak buat apa yang Allah ta'ala buat. Allah ta'ala setakat izin apa yang mereka buat tetapi Allah juga tetap buat apa yang Allah ta'ala buat dan apa yang Allah ta'ala buat itu yang akan berjaya yang akan lulus. Mereka punya setakat dikasi izin sahaja. dikasi izin, berjaya tak dikasih. dikasi. Izin, jaya, tak dikasih izin, berjaya tak dikasi. Allah punya rencana juga, Allah punya taktik, Allah punya atur juga yang akan bergerak dan Allah Taala punya langkah-langkah juga yang akan sampai kejayaan, akan sampai kejayaan. Jadi kita katakan boleh survive ke, boleh selamat ke? Yes, sudah tentu, sudah tentu. Karena sudah ada janji Allah Subhanahu Taala. Jadi macam mana ya? Kalau kalaulah ini kita kena cakap ya, kita tak bukan nangan-nangan. Tahu sekarang kita kena cakap. Kalau kalaulah kita jumpa. Dari zaman sahabat saja mereka sudah bincang, Ya Rasulullah, kami nak ke mana? Ya Rasulullah, macam mana kami kalau lapor, nak makan tak roti dajjal? Zaman Nabi punya sahabat dah bincang, dah minta, dah tanya. Agak zaman kita tak nak bincang ke? Tak nak tak nak fikirkan ke? Perlu. Kalau kita tak jumpa, ya sudah. Tapi kesian anak cucu kita jumpa. Kalau kita jumpa, tak ada persiapan, macam mana tuan-tuan sekalian? Kalau takdirlah betul zaman kita mustahil tak? Ya tak mustahil. Anything can happen anytime. Nah. Ha? apa-apa saja boleh berlaku dengan dengan sekelip mata boleh berubah keadaan boleh berlaku kalau sudah sampai janji Allah Ta'ala Nabi tengah tidur tato' dibawa naik miara sebegitu tinggi tanpa warning tanpa kasih maklumat tanpa kasih apa, apa apa apa advance notice tak ada apa begitu Allah nak bikin apa Allah dah atur Allah dah atur dan semuanya akan jadi semuanya akan jadi ya? semuanya akan jadi maka jangan kita rasa tidak akan berlaku kalau kalau takdir zaman kita berlaku macam mana tuan-tuan sekalian dia macam mana nak elak mereka punya orang-orang jahat punya super power macam mana nak elak mereka punya plan macam mana nak elak mereka punya rencana macam mana nak elak mereka punya teliti bikin atur program semua ya banyak sebetulnya caranya banyak cara untuk kita escape daripada gangguan mereka Banyak caranya untuk kita selamat daripada rencana-rencana mereka Banyak Cuma kita kena pakai Kita pandai pakai Kita tak pandai pakai bikin bom untuk lawan orang Kita tak pandai bikin meriam Kita tak pandai Tapi kita pandai apa? Kita, mereka pakai prasarana Allah Kita pakai Allah Damping dengan Allah mereka pakai alat-alat yang Allah telah berikan. Mereka pakai segala benda-benda yang Allah telah ciptakan. Kita pakai kita pakai hubungan kita dengan Allah. Kita pakai janji kita janji Allah dengan kita, janji kita dengan Allah. Kita pakai hubungan kita dengan Allah itu mereka tidak ada. Itu mereka tidak ada. Mereka ada teknologi, mereka faham ilmu itu dan ini. Mereka macam-macam mereka kaji tapi mereka tidak ada penjalinan dengan Yang Maha Tatbir kita macam-macam Allah dah janji kalau kita baca kitab Fiqah Tahu'lat Abid Al-Bakaradini kita bilang ketika ni kita kena pandai-pandai cari hasanah hasanah tu benting-binting dibalik-balik dibalik apa dinding-dinding kubu-kubu yang kita boleh bertahan sebetulnya banyak jalan kita boleh selamat banyak jalan Di antaranya apa? doa Doa Nabi apa mengatakan ya Allah berfirman bahawa apa nabi membuktikan bahawasanya kalau bala turun bala turun sama ada memang daripada Allah sendiri ataupun hasil perbuatan manusia yang Allah Taala luluskan bala turun doa naik doa dan bala senantiasa belaga-belaga-belaga-belaga sehingga bala tak boleh turun doa senantiasa minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala doa, bala sama ada bala semula jadi ataupun bala dari lantaran perbuatan manusia pun tak jadi turun kalau dengan kita doa dia buat apa-apa Allah izin Allah izin maka bala yang daripada mereka buat itu dah hampir nak tiba kita tiba-tiba naik doa kita tak turun bala dia tak turun bala dia tak jadi doa, lagi apa lagi boleh tuan-tuan sekalian dia nak beri kita kemarau umpamanya lah dia kontrolkan cuaca nak kita kemarau kita ada satu cara nak turunkan hujan istighfar. Fa qul rabbakum kana yursilis aku berkata kepada kaumku supaya mereka istighfar kepada Allah, Dia Maha Pengampun. Nanti Allah Taala akan turunkan awan hujan dapat hujan. Dia bikin teknologi kontrol awan, kontrol ini Allah izin Wah, tengah kemarau, tak tahu kita astaghfirullah, astaghfirullah. Allah dah janji. Allah janji untuk approve mereka punya program Allah pun ada janji dengan kita kita istighfar tak tahu hujan turun tengah alam mereka ring tiba-tiba hujan kau tahan awan lain Allah Ta'ala hantar awan lain ha. awan yang kau tahan Allah Ta'ala izin, kau collect awan Wallahualam lah tak tahu awan ni boleh di collect ke tak boleh collect buat Dajjal boleh kontrol hujan tau boleh tempat dia hujan tempat kita kemarau dia kontrol hujan, dia cari hujan, dia cari awan sini Allah banyak simpanan lah. Allah banyak simpanan yang yang mereka buat. Yang pakai mesin mereka, pakai alat mereka, ikut daya upaya mereka yang terhad. Yang dalam simpanan Allah Taala tak sebanyak banyaknya mereka tak boleh kacau, mereka tak boleh kontrol. Mereka kontrol awan ini bawa pergi sana. Allah tahu awan lain. Allah banyak awan. Allah banyak awan. Kau, istighfar? hujan tak tahu hujan ini bulan rejab ni dah berapa minggu kering terutama bulan rejab banyak orang istighfar terutama hujan. sejuk hujannya dan hujannya pula hujan rahmat bukan hujan yang menakutkan eh? ha, bukan hujan yang menakutkan hujannya yang rahmat sejuk dari pagi hujan sampai sekarang ni Alhamdulillah syukur Rahmat Allah Ta'ala apa lagi kita boleh bikin? kita boleh doa kita boleh istighfar lagi kita boleh apa lagi? kita boleh waspada curiga kalau kita senantiasa waspada dan curiga terhadap musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita Selamat tau Walau kita tak ada apa-apa sekalipun Kalau kita tidur saja Tak guna Paling-paling tidak waspada Kalau pencuri nak masuk rumah kita Kita tahu pencuri itu jahat kebaik Yang jahat Pasti ada alat-alat dia bawa Ada senjata dia bawa tapi dia tengah nak ompel ke dia tengah nak pasang apa ke dia tengah nak kopi apa ke? dia nampak kita tengah tengokkan dia ataupun dia tengok kita tengah mondar-mandir tengah alert dalam rumah. Walaupun kita nampak dia kita tak nampak dia tapi dia nampak kita tengah alert. apalagi kita kita, kita tengok dia kita nampak dia walaupun kita tak pegang satu pisau pun. Dia tengok kita dia jadi pecah masuk rumah kita tak. Tak jadi, tak jadi dia punya rencana tak jadi eh. Lagi kalau tengok kita ada pegang handphone, lagi dia tak berani ah kita tua, kita kita, kita kita seorang je kat rumah tu kita, kita pegang handphone, lagi dia tak berani ya kalau dia nampak kita tak ada pegang handphone sekalipun nampak kita alert alamak paling-paling tidak dia postpone paling-paling tidak dia slow dia nak buat apa dia punya punya rencana, alert alert sekali, alert sekali kalau kita alert, kita alert boleh boleh melangkis tau, cukup hanya alert jangan dengan lawan, alert saja adakah ini tempudaya mereka adakah ini gangguan mereka adakah ini diayah mereka adakah ini projek mereka kalau kita alert saja dia tahu kita alert bahasanya yang kalau kita tak alert kita makan segala apa-apa yang yang disuapnya dia kita makan ambil saja Allah ni tak alert dah kenyang-kenyang-kenyang tahulah kerasa dia tapi kalau kita alert senantiasa cukup hanya kita alert saja tak jadi tak jadi dia punya rencana pada kita paling-paling tidak dia seram-seram alang-jangan-jangan dia dah tahu tak jangan-jangan dia dah tahu tak kalau kita tahu pun sebetulnya kita tak ada daya sebetulnya ya tapi buat mereka seram-seram sebetulnya banyak tuan-tuan sekalian mak itu ada ada yang orang boleh sampai begitu punya jahat orang kufar begitu punya banyak senjata mereka begitu punya plan mereka pun yang menang orang Islam mesti gentar juga yang macam mana boleh menang yang dia dimenangkan oleh Allah maka kau kena tahu-tahu macam mana nak jalin hubungan dengan Allah maka kena tahu macam mana nak minta tolong Allah kena tahu jalan-jalan yang ada disiapkan oleh Allah ha? jangan pakai jalan mereka jalan mereka tak laku jalan mereka jalan makhluk kita pakai jalan Khalik yang menciptakan segala-galanya direct kepada yang overall in charge overall control Allah Subhanahu Wa Taala. direct kepada janjinya dia serang, dia kacau, dia ganggu dia tindas, ada lagi satu dia kalah, dia jatuh, dia mati dia binasa, kita terus direct kepada yang itu, Ya Allah aku tunggu yang itu, aku tunggu yang itu mati, syahid hidup, dapat rahmat Allah Subhanahu Wa SWT ya? tak ada ruginya umat Islam, tak ada ruginya Islam jadi senantiasa kena alert senantiasa kena jaga kita boleh tangkis segala bala dengan doa masuk bala tu dengan gangguan-gangguan manusia sekali ya dengan doa dengan istighfar dengan banyak sedekah banyak sedekah tu padamkan murka Allah taala banyak sedekah tu tolakkan bala sedekah ah sedekah ketika itu kalau ada ubi sedekahkan jangan makan sahaja anak beranak ah kalau ada beras berikan sedekah orang banyak sedekah banyak istighfar banyak dakwah banyak dakwah, Semua itu mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kita tak buat Jangan kita tak buat Jadi apa mereka buat Kita tak boleh buat Apa yang mereka buat Kita buat pun mereka buat Mereka pakai banyak lagi Mereka ambil daripada Allah punya store Itu alam semesta ini Mereka ambil banyak Kita tak ambil daripada Allah punya store Kita ambil yang dia tak boleh ambil iaitu penjalanan kita dengan Allah Ta'ala pembelaan Allah terhadap kita janji-janji Allah pada kita Allah ada janji mereka menang tak? tak ada Allah janji kita menang tak? pegang tu janji dengan Allah pegang Ya Allah kami, biar kami menang Ya Allah biar kami umat Islam menang Ya Allah ha? Allah ada janji mereka apa? kalau engkau berjoget aku ampun aku turunkan hujan Allah ada janji sama kita kalau engkau istighfar aku turunkan hujan ha? Allah ada janji mereka ke? Kalau kau main pakau, perut kau kenyang. Allah dia janji kita kalau kita baca subhanallah, smenallah perut kita boleh kenyang. Begitu ya. Kita ambil janji Allah yang janji Allah terhadap mereka terhadap barang-barang dunia yang mereka boleh pakai. Segala sistem sunnatullah ini. Ha, itu pun akan dicabut oleh Allah Taala satu hari nanti. Akan dicabut, akan dikonvert oleh Allah Taala sistemnya apa yang mereka dah buat semuanya tak jadi. Makan cili tak rasa pedas ketika itu umpama nyalah. Makan garam tak rasa masin. Lendahkan bom tak bunyi boom bunyi bom ah, bon boleh tak boleh hanya jadi macam kentut saja bom dia pun bon boleh kalau taklah nak boleh tak boleh boleh kau jangan heran kau jangan heran jadi dipakai itu semua hatta benda tu beli work sekalipun there's bigger power daripada itu ini kan pula benda itu pun semua memang mungkin tak ada work pun pokoknya kita ada, bukan tak ada jalan ada jalan, ada jalan ha. kita sebutkan ni semua tuan-tuan sekalian biar kita sedar, biar kita berjaga senantiasa, kalau kita jumpa, kita ada siap sedia kalau kita tak jumpa ya mudah-mudahan cakapan ini dapat turunkan kepada anak cucu kita yang akan jumpa, biar mereka tambah hati ya, ha. biar mereka tambah hati untuk menghadap ni, kerana Nabi kalau dia bilang pasti berlaku, pasti berlaku pasti berlaku tak zaman kita anak cucu kita pasti jumpa Alhamdulillah ilmu yang kita dapat dari Syekh Abu Zaki malam ini di antaranya kita dapat menangkis balak menolak balak dengan cara memperbanyak doa memperbanyak bersodakoh dan memperbanyak beristighfar semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang diberikan Syekh Abu Zaki